Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun Anda berada kembali lagi di Fatih Hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Vila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimina kami yuguhkan info-info spesial dan pastinya info menarik dari idola kesayangan kita di gambar pertama, persahabat kita awal dengan postingannya Papa B satu jam yang lalu, beri post kembali, postingan kemarin, persahabat. Ini baru tahu dan baru enggak banget ya Papa B bahwa BBL ini bisa menjawab tahu. Wow, kita lihat persahabat, kalimat yang diposting oleh Papa Bilar. Baru enggak dijawab tahu, haha, Masya Allah, nak, katanya itu makin pinter, makin soleh untuk Abang El. Memang selalu menjadi kebanggaan. Kedua orang tua dan pasti kebanggaan banyak orang Makin kagum dengan Leslor family Keluarga yang sangat bahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian bersahabat kita lihat juga vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Dua jam yang lalu mengunggah foto Papa Bilar Wow fresh banget dan seger banget ya Papa B Kata Bunda Lesti, tes kamera. Masya Allah, ini bening banget. Luar biasa, idola kesayangan. Postingan Bunda Lesti ini pun diunggah kembali oleh akun Snow Putih Pilar. Kita lihat kalimat caption yang ditulis. Ini yang bening kameranya atau modelnya ya bun, katanya itu. Hingga banjur komentar diunggahan ini di antaranya persahabat dari akun leni azleni mengatakan Masya Allah Abang Elna gantengnya onti Kasep baru habis mandi ya nak. Cini onti berdakin dulu Cini Aduh Masya Allah dikirain Abang El, ya <gifat> Kita hmm. lihat juga persahabat tanggapan selanjutnya dari akun cindiriani 5 Hmm kayaknya ada yang habis keramas tuh katanya tuh Masya Allah Memang terlihat baru selesai mandi nih persahabat ya Makin seger Makin fresh Masya Allah papapun Mudah-mudahan rumah tangga dengan Lesti selalu bahagia, rukun dan sakinah wa badah Kita lihat juga tanggapan selanjutnya. Dari akun Lina Novel 16. Nah, gini dong Bun, kamera tuh emang harus dites secara berkala. Siapa tahu kotor, blur apa gimana. Besok-besok walaupun Lesti Bu atau lupa kita ngingetin lagi lah supaya tes kameranya lagi, oke bun? <laughs> ini modus persahabatnya, Masya Allah Mama Leslar selalu bahagia Selalu bangga dengan Leslar, Lesti Rizky Bilar Untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat di sini ada postingan video yang diunggah oleh kameri Mary Makin lucu, makin menggemaskan langkap sudah malam hari ini Mendapatkan judukan vitamin yang sangat-sangat bahagia Apalagi Abang El Masya Allah nah, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang saleh Seperti yang diinginkan kedua orang tua Kita lihat juga bersahabatnya Sofog dengan kalimat caption yang ditulis oleh Kak Mary Aku sayang kalian bertiga Lesti kejawab Rizki Bilar Baby El Baik-baik dan bahagia selalu kalian See you soon di Bali Wow, apa mungkin Lesler family akan kembali ke Bali Masya Allah, ini kejutan Ini kabar baik Mudah-mudahan ada tentunya kabar bahagia dari Lesti Bilar Selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat, begitu banyak komentar yang diberikan diantara dari akun Lesti Alfati Cici mau balik ke Bali kok sedih rasanya Terima kasih banyak Cici, hati-hati di jalan Kagak usah dengerin omongan netizen yang hanya ingin memecah belah kalian kita lihat juga selanjutnya dari Lestiana Wati 93. Ya Cici mau pulang ke Bali. Alamat enggak ada vitamin Lesnar dan Abang Fatih. Tahukah Indo kalau bikin story banyakkan iklan katanya itu allah Cici Mary tentunya mau uh -huh. otw ke Bali. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan semoga selatuh rahmi tetap terjaga dengan baik dan semoga Lesnar kembali bisa liburan ke Bali. Amin.